Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar oleh Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita mendapatkan kabar spesial dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah votingan foto empat wanita cantik para sahabat yang luar biasa Tentunya, salah satunya ada sang kejora kita, sang bidadari Rizky Bilar. Bahasa ya, Lesti yang selalu berpenampilan luar biasa cantik. Mudah-mudahan Dedek Lesti selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga, tentunya kejora menuliskan sebuah kalimat caption, "Bahasa ya ya, disitu tertuliskan empat gadis Turki." Wow. <laughs> Langsung dituliskan 4 gadis Turki Para sahabat ya apa mungkin Dedek Lesti ada keturunan Turki Aduh luar biasa para sahabat, ya doakan saja mudah-mudahan Tentunya selalu diberikan kebahagiaan untuk keluarga Leslar Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans Salah satunya komentar dari akun Leslie Bilar Galeri Underscore Mengatakan Turunan Kidul ya pak cantik-cantik banget Wow <laughs> Turunan Kidul, aduh luar biasa banget Pak ya komentarnya memang cute-cute banget Luar biasa selalu mendukung, mensupport support Lesti maupun Rizky Billar. Selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram Mentos Dias mengatakan Masya Allah cantik-cantik Luar biasa Pak ya memang selalu berpenampilan cantik Lesti Kejaran membuat kita semua para fans bahagia dan berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Abang Rizky Bilal. Tentunya, mengunggah sebuah postingan foto luar biasa gantengnya para sahabat, ya, ini sekilas mirip opa Korea yang membuat emak-emak leslar meleleh bahagia melihatnya, ya, luar biasa. Mudah-mudahan Abang Bilar juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut, tentunya Rizky Bilar menuliskan sebuah kalimat caption yang singkat, Pak ya. dengan cool-nya. Bang Bilar cuma menuliskan, hmm, wow, luar biasa, Pak ya. Banyak sekali menuai komentar dan pujian juga, nih Sabat, ya. Ada komentar salah satunya dari akun ketua Leslar Pusat, nih, dari Teh Petri Karlina berkomentar, lagi mikir acara live sesi nanti, nih, pasti, wow, Kayaknya tahu banget, Pak sahabat JT3, kalau abang bilar lagi mikirin acara resepsi pernikahannya luar biasa. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan untuk acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, bersahabat kita lihat juga ada kabar mengejutkan kita semua, para fans yang mengadakan komentar yang memojokkan dan menyudutkan Lesti dan Rizky Bilar di akun. Pribadi, Abang ya Bilar. Apa sahabat ya kita lihat komentarnya. Ada tentunya akun lalu. yang berkomentar, nama Lesti di tanknya. Bersahabat ya, at Lesti Kejora. Lesti, coba buka mata hati kamu. Sedikitnya, kamu ini anak baik, soleh, hah, cantik, selalu menjadi inspirasi banyak. Kalau memilih calon suami harus setia sama kamu, Nggak suka mepet-mepet sama wanita lain. Sebelum kamu melangkah sama. CB coba berpikir 100% dulu Si anak masih banyak ngantri kamu Kok Bilar kamu pilih sih Wow, Lesti kejora. Gue heran sama kamu Lesti sebenarnya banyak yang suka sama kamu Kayak Dennis Fauzan Yogi Faul Gunawan Hari Kenapa harus Bilar Yang kamu pilih Ini kalimat komentar yang selalu memojokkan dan tentunya Menyudutkan Lesti maupun Rizky Bilar Dengan singkat, Rizky Bilar Menjawab komentar dengan memberikan jempol ke bawah para sahabat ya Tentunya kayaknya Rizky Bilar masih bersabar luar biasa mengidola kita ini Mudah-mudahan saja cepat keciduk Tentunya untuk akun yang berkomentar tidak baik ini para sahabat Ya sampai Bang Deri pun turun tangan Di sini kita lihat ada komentar balasan dari Bang Deri. Di situ Bang Deri mengatakan Halo mbak yang di rumahnya di gang katanya ya kamu nggak mau ketemu aku atau aku yang samperin di rumah kamu kita ngobrol yuk ada masalah apa jangan akun fake dong mending urusin aja keluarga mbak daripada urusin keluarga lain luar biasa juga persahabat ya tentunya Bang dari angkat bicara soal komentar yang selalu menyudutkan ini memang harus diberi pelajaran biar tentunya mereka jerah para sahabat yang lagi-lagi tentunya masih banyak orang yang tidak suka dengan hubungan lesti dan Rizky Bilar. Sampai Abang Bilar pun dengan tentunya menjawab komentar luar biasa. Kita bangga banget sama Abang Bilar di situ menjawab juga persahabat ya. Tuhan janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir dan ampunlah kami ya Tuhan kami sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha punya yang luar biasa. Semakin best persahabat ya Kita doakan saja mudah-mudahan cepat terciduk Untuk akun-akun yang selalu menyudutkan Maupun menjelekkan Lesti dan Rizky hilang Postingan tersebutlah di-post kembali oleh akun Instagram Les Largo Public Ada sebuah kalimat khusus yang dituliskan Kadang heran yang begitu Masa sih mereka nggak paham kalau head comment Dan lain-lain bisa dipidana Kenapa bisa dipidana? Karena memang efek dari ketikan bisa dirasakan real dan sangat mengganggu Kok masih bisa belum begitu mulu Fanbase ini hanya untuk have fun persahabat ya Dan mendukung tidak mau ada menjelaskan dan lain-lain Luar biasa persahabat ya Tentunya kita support, kita dukung Untuk bang deri Agar bisa menciduk akun yang selalu membuat honor persahabat ya Di tentunya keluarga konoha kita persahabat yang Doakan yang terbaik dan tentunya kita selalu kompak, selalu solid untuk mensupport Lesti dan Rizky Bilar Dan mudah-mudahan para sahabatnya kita sore hari ini mendapatkan kejutan baru, kejutan bahagia selanjutnya Ketepat dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya Mungkin ini dengan informasi di sore hari ini para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh